Hai baby dong niat mama kasih telunjuk agar kamu tahu jalan pulang menuju surga. Tuh, cobalah tengok atas di atas itu, kamu naikin aja tangganya, oke. Okay.